Halo guys Welcome back again kembali lagi di sini. Apa kabar kalian semuanya Brother Ancestor Semoga kalian selalu dimanapun kalian berada ya bosku ya. Oke kali ini bobo modal yang sangat tipis ya bosku ya. Modal kecil banget Modal cuma 30 ribu bosku Kita coba peruntungan dapat 30 ribu Di Five Lion Mega Ways ini 5 Lion 5 Singa loh Game yang jarang Di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 Kemungkinan besar untuk kita udah dapat win rate tinggi juga, bosku ya. Bos kalau win rate -nya sudah tinggi, sudah dipastikan kita pasti bakal JP, bosku. Tergantung di modal dan juga pola yang kita bosku ya. Bos Tapi kalau sudah RTP-nya tinggi sih 100% mau pola apapun juga pasti mantap ya, bosku. Oke, kita langsung aja gaskan bosku. Gak tahu dapet ya, bosku ya kita langsung beli di Able eh, nah lalu kita pak ambil yang di 6 aja bosku ya kalau dapet spin pertama ambil yang di 6 aja singanya 6 jangan, jangan yang singa banyak-banyak karena yang banyak-banyak itu belum tentu mantap ya bosku ini ya. keseringan boncos ya mantap sekali bosku langsung apaan ini sensasionalnya 500 ribu buset dah gilaaa Menurut G20, bosku, anjir, what the fuck, man, gimana sih? Gila, man. gila asli, gak banget FTP yang gue dapetin ini ya, dari website kesayangan gue ini, memang gak ada duanya nih. Terbukti valid banget, akurat banget FTP yang gue pake ya, bosku ya. Ketika FTP lagi tinggi, langsung aja kita dapetnya. Gokil, gokil, gokil! Nice banget, sumpah! <tuh> uh, udah, ya. udah, udah, lagi bosku udah, udah, kali ini? Gusarinin jangan di skip ya sensasional ya bosku. Ya. Apalagi kalau yang pertama kayak tadi itu. Huh uh, mantap bosku dapat lima ribu. Anjir enam ratus ribu bosku modal tiga ribu ya. Oke banget asli nggak nyangka gua. Ini hari terbaik nih kayaknya. The best. Uang tiga ribu gua pikir gua bakal dapat lama lama untuk dapat profit ya bosku ya mau main modal leceh aja, aja, mau main bed-bed kecil aja eh gak tau dikasih langsung lima ratus ribu bosku, oh, gila dimana lagi lo bisa dapetin kayak gitu kalau gak di website yang gue ini ini website nya bener-bener sudah cok gacor, -gacor ini. asli gokil banget Kita apa, coba spin dulu ya bosku ya 80 ribu biar sisa 500 Kita lihat lagi peruntungannya bosku Mudah mudahan masih tinggi ya Masih sama seperti tadi Biar kita bisa dapat sejuta bosku ya <tuh> Oke okay, sini hijau kesayangan gua lagi mantap di lagi Sampai belakang bosku sayangnya enggak ada semijunnya aduh boncas bosku aduh ayo J lagi aduh nggak ada singanya turun singanya singanya satu lagi satu aja lah what the fuck man Bos -bosku. Oke kita coba taikin batnya bosku ya Langsung aja kita coba di 20 tapi gak usah pakai kekuik ataupun turbo ya bosku ya Kita pake jandang kanan aja kita turunin aja lah. kita main berreceh ya, jari jari jari dulu atau engga kita bespin aja langsung si. <tuk> penasaran tuh anjing ini si. tadi kan langsung udah apa tuh kita masih di singa yang hijau ya muskia masih pilih singa yang hijau, jangan yang lain-lain -day dulu